Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Oke okay guys, malam Jumat seperti biasa Waktunya kita buat ngebahas video-video creepy Dan penampakan dari playlist hormat yang klasik Dan hari ini gue pengen ngelanjutin Buat ngebahas 5 penampakan hantu anak kecil Yang paling menyeramkan part 2 sebuat so, kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya ada di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Yo. Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gua creepy banget Jadi ada seorang youtuber dari Chile yang datang ke sebuah kuburan pada tahun 2015 yang lalu Awalnya dia datang ke situ karena mau cari informasi tentang kisah seorang anak laki-laki Yang katanya dulu pernah memprediksi tanggal kematiannya sendiri Nah pas di kuburan dia tuh datang sama temennya Dan temennya itu yang ngevideoin dia Sampailah dia tiba di depan sebuah nisan. Dia sempat berhenti sebentar di situ dan tiba-tiba dia tuh kayak ngedenger ada suara langkah kaki di sebelah kirinya. Jadi otomatis dia noleh ke kiri. Tapi pas dia lihat, ternyata di situ nggak ada siapapun. Terus nggak ada apa-apa sampai beberapa tahun kemudian, dia tuh tiba-tiba iseng buat ngeliat-liat lagi video-video lamanya. Termasuk juga videonya pas di kuburan beberapa waktu yang lalu. Dan di sini dia baru sadar kalau ada yang aneh di rekaman video pas dia lagi ada di kuburan itu. So, gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. Di video yang barusan, kalian bisa lihat Di belakang Youtuber ini, itu kayak ada seorang bocah laki-laki Yang kayak berjalan mendekat ke arah Youtuber ini Kalian juga bisa lihat kalau Youtuber ini tuh sempat noleh ke arah bocah ini Tapi disitu dia mengaku kalau dia nggak ngelihat apapun Dia dan temannya juga bilang kalau di kuburan itu dia nggak ketemu orang siapapun Dan lebih anehnya lagi, kalau kalian perhatiin baik-baik Kulit dari bocah itu, warnanya bukan kayak orang normal Warnanya bisa hijau gitu guys Dan sampai sekarang youtuber ini masih mengklaim Kalau video yang diambil pada waktu itu 100% real Fabio. Jadi ada sebuah kuburan di Meksiko di mana di kuburan itu belakangan ini tuh kayak sering terjadi hal-hal aneh Biasanya kalau orang datang ke kuburan itu kan naruh bunga Kadang kalau di luar negeri orang tuh juga datang ke kuburan sambil ngebawain sesuatu Kayak ngebawain mainan atau barang-barang yang dulunya disukai sama orang yang meninggal di kuburan itu Tapi barang-barang itu seringkali bisa pindah-pindah sendiri Kayak ada yang pindah atau ada yang ngambil Makanya salah satu anggota keluarga yang keluarganya dikuburkan di situ punya inisiatif untuk masang trail cam di salah satu pohon menghadap ke kuburan itu. Siapa tahu dia bisa dapetin bukti siapa-siapa yang nyuri barang-barang itu. Dan beberapa hari kemudian pas mereka kembali ngambil trail cam itu buat ngecek hasil rekamannya, mereka shock banget karena ada seorang gadis kecil yang keliling muter-muter di kuburan itu. Dia juga sempat mampirin nisan-nisan yang ada di situ, kayak ngambilin barang-barang yang ditinggalin anggota keluarga di kuburan itu. Karena khawatir, akhirnya anggota keluarga ini lapor ke manajemen pemakaman. Pas si manajemen pemakaman ini lihat, mereka shock banget karena mereka tahu gadis kecil itu siapa. Ternyata Gadis kecil itu adalah salah satu orang yang juga dimakamkan di pemakaman itu. Besoknya pihak manajemen pemakaman ini langsung menghubungi ibu dari almarhum gadis kecil itu. Dan ibu itu juga dikasih lihat foto dari bocah itu. Bocah itu bernama Fabiola Gonzales, Dan ibu itu langsung tahu kalau bocah yang ada di foto itu adalah anaknya. So, cerita yang barusan itu real ya guys, bukan cerita fiktif, tapi ini adalah kisah real yang terjadi di Meksiko. Di Seorang Youtuber bernama Denny dan pacarnya masuk dan eksplor ke sebuah rumah tua yang udah gak terpakai. Sebenernya gue lihat ada yang aneh dengan rumah itu Dimana biasanya kalau rumah yang udah gak ditempatin, itu kayak bangunannya jelek, udah kayak mau rubuh Furniture dan perabotannya udah gak ada, dan barang-barangnya udah pada rusak semua Tapi di rumah ini, barang-barangnya tuh bisa masih lengkap guys Bahkan masih banyak piring yang ditumpuk di atas meja makan So, gue ini aneh banget ya Tapi kayak kondisi rumahnya tuh emang kotor aja gitu tapi sampai mereka terakhir keliling di rumah itu, mereka tuh sama sekali gak nemuin siapapun. Dan di bagian akhir video, pas mereka udah mau cabut keluar dari rumah itu, tiba-tiba kayak ada suara benda yang jatuh yang gak jelas sumbernya dari mana. Dan karena mereka udah mulai takut, akhirnya mereka mutusin buat segera keluar dari rumah ini. Tapi pas mereka udah berhasil keluar dari rumah ini dan mereka ada di depan rumah ini, mereka sempat ngarahin lagi kameranya ke salah satu jendela yang ada di rumah itu. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terekam di kameranya. So, gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. Gue kira gue. This house is selalu susah on it facial. Dia definitely suka ini. On the The window. The window. I see the face. Go, go. Kalian bisa lihat ya di video yang barusan itu kayak ada sosok anak kecil yang nongol di jendela rumah itu. Seolah kayak anak kecil itu ngeliatin ke arah mereka berdua. Sosok itu cuman kelihatan cepet banget karena mereka udah panik dan mereka udah buru-buru langsung cabut keluar dari situ. Disneyland. so video berikutnya ini berasal dari sebuah rekaman keluarga yang lagi liburan ke Disneyland yang ada di Jepang di dalam Disneyland itu juga ada hotelnya guys jadi buat orang yang gak cuman mau ke Disneyland tapi mau nginep di situ itu juga bisa Nah seperti orang liburan pada umumnya ya, orang ini tuh juga cuma iseng aja gitu jalan-jalan di lobi hotelnya dan kayak ngevideoin gitu guys. Tapi dia nggak sadar kalau di videonya itu ada sesuatu yang ikut terekam di kameranya. Di situ kelihatan kayak ada sosok gadis kecil berwarna putih. Sosoknya itu kayak transparan, kayak translucent gitu, tembus pandang, dan kita juga bisa ngelihat tembok yang ada di belakang bocah ini. Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik, sosoknya itu siluetnya emang bener-bener mirip sama gadis kecil, guys. Sosoknya cuman kerekam bentar, terus kameranya langsung di panning diarahin lagi ke arah lobby hotel yang tadi. Dan orang ini kayaknya sama sekali gak sadar sama penampakan yang barusan. Dan setelah beberapa waktu kemudian, dia pas lihat-lihat lagi rekamannya, dia baru sadar kalau ada sesuatu yang aneh di videonya. Di tengah hutan. So, ada seorang YouTuber dari Inggris yang punya konten yang sangat unik menurut gua. Doi namanya si J dan anjingnya bernama Lens. Jadi Doi itu pergi ke tempat-tempat yang cakep dan keren yang ada di Eropa. Gak cuman ngedatengin tapi Doi itu juga nginep di situ. Jadi, channel Do ini sama sekali nggak ada hubungannya sama paranormal. Dan kalau gua amatin, Do itu kayak tipikal orang yang skeptis. Sama sekali nggak percaya sama hal-hal yang berbau supranatural kayak gitu. Dan karena dia ini udah tinggal sama anjingnya tuh lama banget, jadi Do itu ngerti banget gelagat anjingnya, guys. Dan suatu hari, Do itu lagi iseng, mau bikin video tutorial buat ngebenerin kulkas camper van yang rusak. Tiba-tiba, anjingnya itu kayak tingkahnya aneh banget. Right. Now, I'm sure with house bridges, you Right, so I'm pretty sure with a house fridge, if you move it, you're supposed to leave it like 12 or 24 hours to, um, to settle, for the gas to settle. Now I've just flipped it upside down and back again, so I'm gonna give it the full 24 hours, I think. To work. Uh... What are you looking at? You keep freaking me out, Doug. There's no one over there. <laughs> Can you see someone I'm not? There's actually a well. Pas sorenya, Doi makin ngerasa gak enak karena tiba-tiba Doi itu kayak ngedengar ada suara orang padahal di situ sama sekali gak ada orang seriously freaked out now. Um, a minute ago I could hear like really loud moaning like Aah! like just booming across the mountains. So I've come down to where I could hear it. Uh, I got to this old well and it stopped. I mean that thing's wild freaky so it's like the ring but just as soon as I got here just from over there there's no track or anything it's just wood. This girl appeared dressed like kind of like a monk. Uh, no shoes and no hair. So I said bonjour and that and she res responded. Um, asked if she was okay but she didn't respond then, she just carried on walking. Um, so I carried on a bit and thought, I better double check. Went to go and find her again, she's gone. So up that way, that's where my van is and that goes to the road. But down where she went that way, there's nothing and there's nothing for miles. Where did she go? Si Jay bilang kalau anjingnya yang bernama Lens ini friendly banget. Dia tuh sangat suka sama manusia. Bahkan orang asing sekalipun. Tapi anehnya anjing yang bernama Lens ini justru takut ketemu sama gadis kecil botak yang tadi. Dan keesokan harinya Do itu kayak ngeliat lagi gadis kecil yang sama jalan sendirian masuk ke dalam hutan. Dan dalam kondisi yang masih sama. nggak pakai alas kaki dan botak. Kali ini Dok itu juga sempat ngerekam gadis itu dari kejauhan. Yes, video yang tadi itu emang gak terlalu jelas karena direkamnya tuh dari jauh banget. Jadi sosoknya itu cuman kelihatan kecil. Tapi kalian bisa lihat ya, disitu ada kayak sesuatu yang berwarna putih, yang kayak bergerak masuk ke dalam hutan. Jujur gue gak tahu apakah sosok yang tadi itu jin, penampakan setan, peri, atau cuman orang yang aneh aja. Kalau itu orang, kenapa bentukannya kayak gitu? Menurut gue aneh banget ya. Cewek, botak, jalan sendirian di hutan, dan gak pakai alas kaki. So that's it untuk video kali ini guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel yang tadi aku mention Semua linknya ada di description box di bawah Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya